juga yang sudah mulai bersiap-siap mereka membutuhkan ekstra kerja ekstra kalau mereka ingin mendapatkan 2 poin dan Kang Victor Wolf sudah langsung membuang Hirokimi di dalam game yang kedua yang sebentar lagi akan dimulai. apa yes, ini membuang valid. Valir. Valir, Ria ya, Valir, Valir, Valir. Sudah di ban terlebih dahulu dan Marsya. Apa yang bakal mereka bentar lebih dulu dari tim Gen.G Wolf melihat di game yang pertama tadi memang peran dari seorang Terry Isla itu sangat-sangat menjadi PR ya untuk tim games Arrow Wolf. Mungkin enggak bisa uh, di sisi lain juga Genpesa Wolf mereka enggak terlalu memperhatikan positioning mereka. Mereka asal maju aja ngegeruduk Your team tanpa is kayak memperhatikan adanya menghitung adanya penalty zone. Penalty zone dan apalagi kalau penalty zone udah keluar dengan on point, tentu follow up damage-nya jadi semakin mudah pula. Yes, aku setuju banget dengan kayak Posisi mereka yang mungkin yang kita lihat agak rapat banget di game pertama tadi, game pertama tadi tapi mungkin di game kali ini mereka harus lebih aware banget ya. Awareness-nya mungkin lebih waspada aja dengan beberapa kali Terizla-nya. Sementara itu dari tim Game sudah mengamankan Kufra yang sudah di-ban, dan dari tim Geekpa Maidi. Apa yang bakal mereka ban dan ekspor sepertinya, bakal menjadi pilihan kedua dari tim Geekpa Maidi. Wah. Oh, Victor is picking. Ya, sudah diamankan oleh tim Gen.G Serowo. Kickfarm ini apakah bakal mengamankan Terizla dan Kaja atau Karmine Lee Kaja. Kaja. Oh, Oke, okay. Kaja sudah diamankan tadi dulu. Bakal hari lagi. Karena udah enggak ada Oh, wow, wow. Teriza langsung saja diamankan ya bu Ya. Performa dari Teriza di game pertama dari seorang Val, tentunya kalau dibawa ke game kedua, hmm, kalau masih seperti itu sih game dari Wolf juga bakal kepalang pusing nih. Aduh Betul. gimana ini Terizanya? Atau mungkin dari tim game Airwolf, mereka nggak biarin Teriza dan mereka sudah menyiapkan strateginya untuk nge fight back. Pergerakan Merle dari Kido, oh, oh, iya, kan? okay. dari, dari Kidol, dan juga Grok dari Yor. Ya sudah dia mainkan terlebih dahulu. Lagi-lagi di sini Yor akan menggunakan Grok ya, yang bisa dibilang di game yang pertama tadi sangat-sangat annoying banget. Iya, yeah, Yor lagi senam jari tuh. Yeah. Senam jari bagi para player itu sangat penting. Biar lancar ya gerakannya. Iya. Yeah. Saka-saka-saka-saka-saka. And saka, saka. wow. Merle, your team is kicking. Merle bersama dengan Grok sudah dikunci. Dari Genflix Arrow Wolf dari Gentex R10, dari mereka r pusing untuk menanggulangi r yang dari sudah didapatkan dari Gentex itu Kari. dari yes, langsung dengan tepat dari langsung dengan cepat dari diamankan oleh tim dari Gentex Tapi ya, dari tim Genflix Arrow Wolf langsung menutup mid lane-nya. Itu Lunox yang sudah di 10 dari Gentex R10, dari Gentex R10, dari Gentex r banget main Gashen ini. Gashen, Ataupun haritnya. Iya, pilihannya tentunya banyak. Tapi Claude sudah is oleh picking, oleh tim Geekfem kali ini. Pilihan Time. pertama datang ke arah tamus. Your dan kombinasi dua fighter yang sangat kuat dari Geekfem ID. Akan kita saksikan kembali di game yang kedua. Yes, dan dua pick terakhir dari tim Genford Arrow Off. Mungkin mereka lebih prefer ke arah... Oke, okay, Jile bakal main di side lane. Yor juga bakal nge-cover mid lane-nya. so dia butuh satu tank dan satu... Core. mungkin lebih karena Marvel dan What akan bakal Watt gunakan? Apakah bakal menggunakan Roger? Oh. Oh, apa, atau Green? Itu bukan pilihan yang baik sih kalau dia pilih Roger karena lawannya itu udah ada Kaja dimana dia bisa ngelok, lalu ada Teresa dan juga Tamus. Dia mau bisa apa di lain pun nggak akan kuat. Tambah ada Kari ya? Tambah ada Kari. Yang bakal nyicil tapi Lolita sepertinya yang bakal menjadi tank kedua dan Bruno Lormina. sepertinya yang bakal. ...diamankan Bruno. oleh tim Genflik Sarawak. Yes, dan sudah di-lock oleh Genflik Solo, Bruno. Wow, criticalnya cukup sakit Cukup perih Penangkap juga. <laughs> Betul. Simadun dari desa Portugal. <laughs> Oke okay, dan last picknya Harin sepertinya... ...yang akan diamankan tapi masih shadow pick... ...oleh tim Geek Pump ID. Oh, Lilia. Lilia yang lebih diamankan... ...oleh tim Geek Pump ID. Ini menarik sih dimana Lilia kita udah lama banget nggak ngelihat Lilia dan menurutku sendiri kenapa no kan 5 kali pick dan 0 no win 0 no no win percent. rate apakah dengan kehadiran Lilia di Giga Maidi bisa memecahkan telur dari seorang Lilia? Iya yeah, presentasinya bisa naik tapi memang cukup sulit apalagi Lilia, oh dia udah nggak punya staknya yeah. ya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain Iya yeah, betul banget tapi dia punya black shoes yang mungkin dengan penggunaan yang tepat bakal membalikkan atau sedikit mengulur momentumnya dan yep. ini ada salaman dari kedua pelatih dari tim Rowolf Gamflex dan juga Mighty. lucu ya itu apa uh, logonya Kivam jadi 3D tadi <laughs> <laughs> <laughs> bisa aja, Budi, ya Bude <laughs> ya yes dan <then>, ini dia the enemy reaches the back game yang kedua dari Battle siri s antara Gamflex melawan tim Kivamaidi presented by Blake Zhang satu poin sudah diamankan oleh tim Geekfarm ID. Apakah tim Genfresh Aerowolf akan memaksa terjadi game yang ketiga? Atau Geekfarm ID yang mengamankan dua poin di game atau match iya. kali ini? Coba boleh di-spam juga yang ada di Facebook Gaming ya. Betul, ramaikan. Yuk, hashtagnya mana nih? Untuk tim masing-masing. Oke, dan sudah cukup rusuh juga dari tim Geekfarm ID dan tentunya dengan sangat cepat apalagi dengan ada Shirou yang dimiliki oleh Doyong dikombinasikan dengan Doyong. Sakitnya luar biasa oh tapi Paul dalam bayang Marsha terhimpit tapi masih flicker, Kido pun flicker kabur saja setelah mencoba mengganggu tapi di arah belakang Jill muncul first menendang flight. Paul dan Paul benar-benar tumbang jet kuno yang sangat tepat mengamankan Paul akhirnya first blood pun didapatkan oleh tim Geekfam Yes, dan oleh tim Canflix. Betul banget dengan adanya seorang Jill yang berfokus langsung ngelihat darahnya sekarat, langsung dia anchor ke arah Vale dan Vale dengan kj langsung saja di take down. Dan di sini Wat juga berhasil survive ya. Dengan tadi darahnya super super low. Ya yep, super super low tadi Jill. Oh Mencuri Jill kamu cukup sekarang hati-hati yeah. dan tentunya dengan soon point yang dimiliki dia mendapatkan kill dan buff pun dari team yang harus dicuri. Dan dia langsung harus mundur tapi you lihat damage dari seorang Ramsus Mulai terkikis darahnya sedikit demi sedikit. sedikit. Uh. Sisa sedikit, tapi Yor masih memanage untuk menyelamatkan dirinya bersama dengan Kidul Kemas juga di udah mulai berrotasi, sudah hilang. Turtle Ngamankan posisinya, dan dia arah plane. Jill pun harus sedikit struggling karena pergerakan dari Ramzu bersama dengan Joker, sulit sekali untuk dihalau. Mereka harus judahnya melock sih, pergerakan dari seorang Ramzu dengan karinya kalau dia dibiarin begitu aja dia bakal semakin menggila tapi dia rasa, oh oh harus mundur satu berhasil takedown your bakal jadi next targetnya juga dua berhasil tumbangkan web dragon dan seorang Jill bakal connect langsung karena Otasian Jill masih bisa bertahan tapi double kill diamankan bahkan triple kill diamankan oleh seorang dari yang bukan kali-kali yang dari Bapak Joker wow joker menggunakan ability dengan sangat baik Ketika dia udah ngedapetin poin-poin kill, Gamblex kayak udah mulai kebingungan. Itu sangat cepat. Apalagi Marsya juga belum mendapatkan level 4-nya. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Kido gemas menggunakan polis tak untuk kabut. Di order single sendirian Jill datang terlalu terlambat. Dan usah pick off terhadap Tess, seorang ya? TZ yang kayak... Iya geli-geli aja sih. Oke, okay, dan sedikit ada team fight. Marsha harus mundur. Kena stun joker di depan volistar pun. point, joker pun harus tumba. Tapi masih ada di belakang, masih ada tesis, masih ada volt Mencoba untuk bertahan dengan inferno-nya, memilih untuk mundur. Dengan aneh spam de dari Shadow Energy tentunya Gantflix begitu takut. Mereka harus berhati-hati karena burst damage dari Shadow Energy kalau di-stack sampai banyak ya sakit juga. Iya bakal meledak perih banget ya, meletup-meletup-meletup dari seorang Lilia. Tapi di sini Jill. Dengan gagah berani, berani top lane. Oh. lupa Jogger muncul tapi yeah. what? masih memiliki untuk kabur. Belum ada penalti zone, hanya oh, ya. ini kejutan oh, saja. What? apakah dia bisa bertahan di bottom lane seorang diri? Ya seperti masih bisa bertahan Bude, dengan sepakan maut ultimate dari seorang Watt. Awat, okay. oke Jogger cukup agresif. Mereka lebih untuk melakukan cutting lane terlebih dahulu. Tapi datang Yor. Dari arah mid lane mulai mencicil dengan power nature Tapi top lane nya Simpan Jasbon menangkap seorang Jill. Langsung jill di take down dan bat Top 2 sepertinya langsung diamankan oleh tim GIGPAMA ID. Wow, wow, tapi sudah ada dikeluarkan oleh Joker. Mengunci pergerakan dari Yor. Mengunci pergerakan dari Kido Gemas. Yang karena tiga versus satu. Kido masih berhasil mendapatkan kill atas kari. Dan March yang muncul. Nominion Blast. Hanya mengenai rerumputan Deset cukup sekarat. Masih bisa kabur tentunya dengan backup dari Doyok serta Fall. Doyok mengejar-ngejar Marsha. Dan letupan terakhir belum bisa mendapatkan kill atas Marsha. Yes, tinggal setetes lagi. Hampir melatup tapi flicker ke depan. Dua dragon okay, okay. dari seorang Jill. Bal mengejar karena Fall. fall tumbang. Jill masih ada Shunpo. Ada Central Energy juga masih bisa digocek dari seorang Jill. Tapi bottom turret Kido cukup anteng. Tapi datang seorang Joker yang... Bisa melakukan defense di arah bottom lane. Iya yep, Joker nggak mau kasih gratis karakido Rakido, nggak mau ngasih enak karakido Dan item pertama dari false sudah didapatkan. Ciro Mas ini hmm, gerakannya mereka, ntar lagi juga bakal hati-hati. Harusnya -hati. dari tim Kentrisnya Ruhu. Di arah mid lane sudah terlihat pergerakannya muncul. TZ berfokus dapat surat dan teman-teman dari Gipeng. berhadapan dengan Paul tapi juga sudah ada masalah dengan no Blast set up yang terlalu terlambat tapi berhasil mendapatkan TZ dan follow up dari Grandflix nggak berhasil untuk menyusulnya sudah ada penaltizen dari Joker yang hanya mengenai tanah lagi Joker mencoba untuk oh. sesuatu tapi cukup on point dan Joker yang harus ditumbangkan Killing yes free. ada barrier juga satu berhasil ditumbangkan dari seorang Jill tuker satu dengan seorang joker, tapi di barang bottom lane 1v1, Ramzu harus ngibrit, harus ngacir. Ngadapin Kido dengan seorang esmeralda yang harus berdansa di mid lane, tapi di arah mid lane lagi-lagi yor. Masih bisa flicker mundur, Marsha tercicil, oh shadow energinya, minion. Tapi bottom lainnya nya Ramzu oh, bakal dikejar, bakal di dive Kido berhasil dapetin satu poin. Ke arah seorang ramsu Ya, solo kira yang sangat tepat tentunya dari Kidul ke Mas mengusir Ramzus. Yang ini tentunya gak baik Ramzus. Berbeda dengan game pertama yang dia bisa berbebas dengan farmingnya dia bisa mendapatkan pick off dengan mudahnya di game kedua kali ini. Pergerakan dari ramsu cukup terlockdown. Yes. Cukup, ter ter cukup tertekan bahkan ya. Dari seorang ramsu nggak dibiarin begitu aja berlenggang dengan karinya memberikan damage. Oh, oke. Kidul dia mid lane. lucu dibales terus. Tikernya unyu ya. Iya. Ya. Terusin aja, udah gak usah perang. Main stiker aja, <tik> aja ya. <tik> stiker mana yang lebih lucu gitu. Oke, okay. Shadow Mask sudah di pencet sepertinya tapi Jill berhasil dapetin space di arah top lane. Untuk oh -oh. toiletnya berhasil diamankan tapi kill juga sudah mendapatkan back of ya. Dan itulah hal yang harusnya ditakutin oleh Geek Fam. Bahkan seorang ram pun bisa disolo kill oleh Jill dengan adanya Plate of Dispair. Betul, saya pakannya bakal sakit banget sih. Yes. Setiap tendangannya itu bakal perih banget, tapi yeah. ada oh mulai dicinya. Yeah, nominal blast hanya untuk mengungguli dari Giggs, tapi sekarang Gimlick sudah gak punya nominal blast, sudah nggak punya sisa dan kido kemas pun tumbang di arah belakang. Oh oh Marcia harus mundur, shieldnya bakal dikejar, wah dengan arah belakang cukup free hit tapi TZ masih bisa bertahan, datang Yor, ada wall charge juga, dan nah, Yor harus bisa mundur. Oh oh tapi Jill, dua web dragon ka bakal no sepertinya, dan nah, harus mundur, Yor juga harus mundur, mulai tercicil darahnya dan middle turret berhasil diamankan. shadow masih pop up, apakah bakal mengejakkan Jill dan Jillnya? Sudah bisa selamat. Sudah bisa kabur dan Jill mencoba untuk mengicar meng ini belakang dari Geek Fam. Mungkin Ranzu, mungkin Doyo. Tapi yang dia ketemu malah tank dari Geek Fam. Sehingga dari Jill pun memilih untuk mundur, memutuskan untuk kembali. Karena tiada Marsya, tiada Kido, fight-nya pun bakal susah. Iya, yes, betul banget. Tapi di sini bu Marsha. Oh, oh, terkena di pencasmen, langsung terkena Bruce damage. Masih ada hasilnya tapi one last hit. Dari seorang doyok, datang bala bantuan. Penalti seorang kena dua, Gido masih bisa bertahan. Holy Starmon masih bisa di oleh seorang fall. Double kill diamankan oleh seorang doyok. Tiga sudah ditumbangkan. Jill dengan Chow -nya. harus melakukan defense. Tapi datang bantuan Ini juga terjadi dari was. seorang diri di turet kedua gak akan bisa diselamatkan, gak akan bisa defense. Dan Geek Fam puas mendapatkan Turet yang kedua. Mereka beralih ke arah top lane. Yes, mereka mau lebih dengan momen yang cukup bagus juga, dia manfaatkan oleh tim Gangpam ID. Sekali push, dua Tourette berhasil di bahkan tiga bottom lane, di push oleh seorang kaji seorang diri. Wow. Minion pun bekerja keras di bottom lane. Turet. Bekerja keras ya iya. di bottom Tourette udah habis di tier pertama, bahkan hanya tersisa Tourette kedua di arah bottom lane. Yes, dan mungkin, di sini mungkin dari tadi Wati masih aman banget. Mungkin awat, awat kalau dia bisa bertahan sampai ke arah late game, dia mungkin bisa sedikit melakukan perubahan dengan 6000 gold yang sudah dikantonginya, sedikit berbeda. Asli ya, dengan seorang Ramzu. Oh, tapi ada sundulan maut ya. Titik yeah. time oh. sudah dimiliki level, dia bisa nge-spam terus-menerus dari di point nya Complex mulai terintimidasi di game yang kedua kali ini. Yes, ditambah mungkin sebentar lagi. Bakal muncul juga Lord Bude. 10 uh -oh. tik lagi. Ini bakal menjadi perebutanan. Lord oh, divine judgment lagi-lagi. Menangkap suara Marsha. Marsha tidak bisa kemana-mana. Langsung kelihatan, langsung di divine judgment Oleh tim Gipama ini. Tanpa pun sampai berbikir panjang, Gipam. Mereka langsung mengarah ke arah Lord. Yang mana akan sulit sekali untuk Netflix mengontes dan fall harus tumbang karena membuka map ini mengakibatkan GPM harus mereset lognya tapi Joker di arah depan mengeluarkan penalti terhadap kuat dan juga Jill tapi malah coba oh. dalam bahaya agar kami jadi comeback tapi Ramzu kali ini mengejar Watt buannya flinker kabur saja. Dayo. Nanti ada Doyo di Yor, Yor-nya harus bertahan. Tiga hero mengejar you. dia, tapi Yor pun gak bisa menahan damage dari tim gig Fam. Yes, dua sudah tumbang, tersisa Jill, Watt dan juga Marsha. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mempertahankan area Lord sepertinya Marsha. Oke, okay. Ramzu, doyok dan TZ sedang mencicil step by step sedikit lagi. Tersisa satu bandar nomin blast. Oke, okay, tapi berhasil bakal oleh seorang fall. Oke, okay, tendangan maut juga. Killing speed bakal oleh seorang Wat. Masih bisa mundur. Satu, dua, tiga. Tapi Shut Ramzu berhasil bikin ke depan. Dan mendapatkan double kill yeah. dari seorang Kari. Ramzu maju dengan sangat cepat. Phantom step yang on point, mengamankan. Wat yang sebenarnya damage dari Wat itu udah sakit banget. Tapi sayangnya, lagi-lagi dia udah nggak punya backup juga. Betul, dia ada yang damage-nya Iya. Oke, ya udah sulit sekali menang dari game Geek fam video gemas bottom lane membersihkan minionnya memberikan sedikit napas terhadap turret di arah bottom lane, lepus lane dan di arah mid lane ya tapi Geek Fam ...bakal memberikan push bersamaan dengan Lord. Yes, setengah tim mat lulusan juga. Diluk banget, karena-kara siapa? Ternyata salah step dari seorang kaja fall dalam bayar... ...tapi masih bisa mencoba untuk menarik kill yang masih terkena imun. Rasu kabur saja karena terlalu sekadar tadi. Ido gemas berhasil diamankan oleh tim Geekvamp. Lord sudah mulai mencicipi cicir individu ...individor turet milik tim Gantflix. Oke, mulai di sepertinya. Walaupun Lord harus tumbang. Tapi mereka berhasil mendapatkan objektifnya, yaitu ini biotulat yang ada di mid lane berhasil diamankan oleh tim pemain yep. di. Mereka mau lebih mudah, mereka mau mengincar atau pun retnya. Tapi tendangan dari seorang kuat yang cukup pedih, cukup oh, Tapi unggul. rival dari seorang joker mulai incer, mulai oh oke okay, mulai di diving. Tapi joker masih ada immortalitinya, masih bisa bertahan di dan arah dan belakang mengusir dan mengusir semua hero dari tim canflex menyebabkan. Tim Kick berhasil di top lane tanpa adanya korban jiwa, usaha yang sangat baik tentunya dari Joker dengan rivalnya berhasil mengusir terus menerus Genflix pun kewalahan, okay. dua inhibitor sudah didapatkan oleh Genflix, mereka cukup puas, mereka kembali melakukan group up dan Genflix, gimana caranya mereka harus comeback di posisi seperti ini? Mereka harus benar-benar tenang banget, buat kayak watnya. Bisa free hit, dan teman-temannya bisa bertahan saat Watt ngasih free hit. Karena beberapa kali kita lihat juga saat waknya free hit, teman-temannya tidak cukup kuat untuk nahan damage yang diberikan oleh tim Giva Iya, dan itu membuat kayak tim Gen Pesherowov tidak bisa berkontribusi banyak attack. di t fight saat menghadapi tim Giva Apalagi Joker, dia memang kayak dia super tanggi, tapi dia juga punya damage. Jadi serba salah kalau harus nebeng juga ya tapi Jill oh. ya top lane dikejar-kejar, oh. TZ ram juga mau kasih Jill pulang diulang yang terus. Baker ke depan tapi Jillnya like ah, harus melindahkan dirinya tapi di depan Joker performance. Penalty Zone Walaupun Emol Vati bakal pecah bakal di geng juga Datang bala bantuan Walau harus mundur sepertinya pal juga di depan terkena barrier juga Tapi Ramzo dari arah samping mengincar arah Gido Kiranya tumbang Yor harus berikan mundur juga z Inferno di-pop up Tapi what Damage-nya cukup pede Satu, dua, tiga, doyok hilang Tapi double kill juga pertukaran Bahkan triple kill Diamankan oleh seorang Ramzo bisa Ter Yor harus melakukan defense sendirian, harus mundur, ada barrier juga. Tapi top to rate-nya Bude. sudah terbuka, lewat yes, bebas. The base dan base pun didapatkan oleh tim King FM 2-0, King FM Mighty. Wow, berhasil memperpanjang umurnya di MPL season 4 kali.